kemudian ya, eh, sebagai seniman gitu eh, anda terkait terlibat pada proyek-proyek yang langsung berdampak. Saya pribadi ya ingin peran seniman di masyarakat, musisi di masyarakat kita juga harus bisa dengan kawan apa e, mitra kita. bantu untuk kehidupan masyarakat sekitar itu yeah. menganti menganti PKN PKN <yang> tidak jauh dari PKN Par... sih <tuk> paling tidak <tuk> ilmu jadi berguna buat <tuk> <Ikat. K banget. tuk> ya, orang banyak tidak cuman hanya itu o, buat orang yang punya duit dan ya, ya. apa <tuk> soal aja si kerja kerja sosial itu <tuk> Proses ini sangat dinamis. Karena kita harus berkompromi, ya mau ya apa ya? dengan misalnya dengan tempat di mana playground itu akan dibangun misalnya mau kita yang harus dengan yang punya tempat gitu ya. Jadi, ada kebutuhan di tempat itu ada orang kampung yang tinggal di situ mengganggu kita juga pada gitu, gitu, ya, orang yang tinggal di rumah, gitu, gitu. Jadi banyak konflik. benar-benar kita uh, mungkin kalau Pak Umar tahu karena Pak Umar tinggal di daerah itu. Tapi kalau saya dan Joko mungkin belum belum belum, pokoknya uh, ya, bukan orang situ Belum ya kita ada berinteraksi dengan mereka. Itu yang yang dia apa ya, mungkin mungkin mungkin dia memikir, wah bentuknya ya, kayak apa sih gitu. Kita juga, kita juga lagi penjelasan apa-apa ternyata tanah itu milik uh, pabrik terus gula madu ya kalau mau kita juga harus minta izin mereka dan proses minta izinnya itu juga seru gitu uh, dari kita gitu ya. eh, kalau memang mungkin lebih uh, karena kebetulan uh, direkturnya tetangga rumah misalnya itu pendekatannya secara personal dulu terus tiba-tiba harus diformatkan, kita harus kekiring ya. Kiring dengan Pak Direktur itu berapa kali? Sudah sampai tiga kali ya. Oh. Enggak, aku bisa. Aku bisa cerita dari awal, dari awalnya gini. Setelah kita ngobrol sama Popo, mungkin dua tahun, tahun, ya? tahun, ya. tahun, tahun, tahun, tahun yang lalu ya. Tiga, ya Dua tahun yang lalu sama Profika waktu itu. Tiga tahun ya lalu. Ini sebenarnya udah oh. lama sih. Ini lama, udah lama sekali gitu. Itulah itu, uh, itu baiklah uh, itu. Lalu kemudian minta aku, Eddy dan beberapa orang. Nah, posisiku sendiri sebetulnya di samping seniman, uh, ini juga apa, uh, mewakili dari banyak hal, banyak pihak. Aku juga menghubungi uh, orang kampung. Dan sementara aku di sana baru tinggal 6 bulan, tapi orang kampung menanggapi positif pas sebelum aku ke Jakarta kemarin 5, aku undang waktu itu orang kampung semua, Mbak datang waktu itu, lebih dari 20 orang minimal di daerah itu sekarang kan seperti kotor, pohon-pohon gak kaluan. Nah dengan adanya itu otomatis bersih. Kedua, eh, di kampung itu seperti eh, agak di belakang gitu terbelakang gitu loh. Dalam arti informasi mungkin tanamkan pinggir pikir jalan gitu kan, e, atau apa namanya sosial kampung itu sendiri sebetulnya sudah bisa bikin RW sendiri, tapi karena terbelakang gak bisa jadi secara manusia, banyak manusianya sudah bisa tapi ada persyaratan yang bisa jadi RW. nah setelah itu saya ngomong sama beberapa orang, mereka nanggapi lakukan yang ngumpul ini, lalu ngadep ke pabrik, nah, di pabrik sempat tiga kali, tiga kali ya, ketemuan ya dua kali ya ketemuan formalnya saya sudah tiga kali lebih itu, ya, sama adep Akhirnya baru kemarin itu setelah kita rentikan beberapa kali akhirnya baru dapat oke tapi belum belum turun surat. Yang satu kali lagi ya pertanyaan. Ini kan pameran kalian masih dalam satu kurasi pameran berseri omong kosong kosong eh, yang dibikin oleh perumatur. Nah kalian sendiri gimana? setidaknya dipikir dengan kuratorial itu, aku aku uh, tidak memikirkan lebih banyak. Kamu memikirkan gimana? Uh, berat -berat. Karena ini proyek ini, ini kita sudah tiga tahun ya dua tiga tahun yang lalu. Pemikir, aku nggak begitu itu banyak. Pemikiran proyek ini kerjain gitu aja. Tidak langsung, pelaku aku nggak tahu itu nggak sama. Cuman kalau memang harus dimasukin program ini nggak sama, punya kardulian tapi alangkah baiknya menggosong ini dijelasin juga ke kita pasti kita kita nggak tahu tapi kita terlibat kan lucu nah itu harus dijelasin apapun ke masyarakat juga dijelasin kalau memang harus dimasukin masukin. tapi kalau dimasukin nggak dimasukin yang penting ini jadi nggak masalah tapi sebaiknya dikasih tahu oke aku juga akhirnya aku minta maaf sangat besar sekali pada teman-teman yang aku ajak ini ketika aku mengajak mereka aku tidak ngasih prolog tentang ini bahwa ini bagian dari uh, pameran omong kosong. Karena aku tidak, <tuk> ya, mungkin aku lupa bahwa ini ternyata bagian dari omong kosong. Aku nggak nggak Aku jadi ingat lagi ketika ngeliat uh, tema undangan pameran yang, di, di, di, yang disebarkan itu untuk yang dipresentasikan di cemerti itu bahwa ini bagian dari omong kosong. Aku baru sadar itu ternyata bagian dari omong kosong. Nah, aku aku minta maaf kepada teman menyangain bahwa aku nggak nggak mengasih kolom tentang itu gitu. Aku lebih konsentrasi gimana caranya bisa-bisa berbuat banyak bagi masyarakat itu aja sih itu poin yang aku, aku kan tentang krim ini masuk berhubung omong kosong atau enggak aku enggak, enggak, enggak, enggak, enggak peduli sih best fun, satu, 1, pak iya teman-teman enggak, maksudnya gini loh kita, kita, kita beruntel aja yeah, yeah. kalau omong kosong itu enggak negatif kan enggak masalah maksudnya enggak maling gitu loh maksudnya enggak, enggak enggak jelek gitu loh. Masuk aja, tapi kalau omong kosong itu jelek atau dimasukin ke yang bagus, ya jadi lucu gitu loh. Ya itu aja. Oh, aku... Ya itu aja. <laughs> aku mengabaikan itu, omong, omong kosong. Tapi semua hal itu biasanya awalnya jadi omong-omong kosong. Bisa praktikasi gitu. Makanya banyak lagi. Cepatnya, omong-omong kosong juga terserah. Terserah, terserah. terserah. kan padahal. Ya. Bisa nanti kalau ini pilih Kata orang benar-benar senyapan itu, gitu kan orang-orang mempertanyakan karya-karya e, yang dipajang di sana gitu. Ya. Terus ada pameran seperti punya Juli di bulan Juni kemarin, terus ada pameran, pameran Ari, proyeknya Ari dan proyeknya Kokok. Sekarang ini yang sangat berkaitan dengan publik itu. E, sebagai kurator, kita saya pengen menjelaskan bahwa kemudian omong kosong itu justru yang kalau buat saya sebagai kurator yang berharga dari omong kosong itu justru di situ keragaman karyanya, keragaman jagasan senimannya keragaman bentuk-bentuk yang dilahirkan juga keragaman pendekatan yang dipilih oleh seniman e, proyek omong kosong ini berusaha memperlukan perbedaan-perbedaan itu jadi kalau kemudian orang yang omong kosong itu satu frame seperti yang waktu pameran bulan bulan apa ya? April dan Mei aja itu sebenarnya nggak terlalu tepat gitu. Omong kosong itu masih panjang dan ada banyak proyek yang mau dimasukkan. Yang barangkali memang satu sama lain kelihatan sangat berbeda sekali, tapi em, kita nggak berani menyimpulkan apa apa sekarang. Misalnya kalau tanya terus, jadi karya yang omong kosong itu macam apa? Saya belum berani jawab, karena proyeknya belum selesai. Dan ini gitu. aku bisa tawarkan bahwa kali ini yang nyaman aku aja kesulitan aku maaf mau ada outien atau kompeten yang gitu. empat pameran sebelumnya gitu. Kalau mereka anak-anak muda segarinya aku ya, contohnya Pak Oman yang punya udah kumis lebat misalnya itu sangat-sangat banyak. Kalau paling yang terhitung muda aku cuma aku sama si Joko aja gitu. Mungkin kulipat ini, selebihnya enggak. Enggak punya kumis lagi, enggak punya kumis Itu Itu paling paketnya aku tawarkan mungkin jadi pembeda dari deretan.